Halo, perkenalkan nama saya Maria Kristiani. Saya siswa SDN 02 Bengkayang kelas 4B. Saya akan memperagakan cara menggunakan kipas angin yang benar. Pertama, kita colokkan terlebih dahulu arus listrik ke sumbernya. Selanjutnya kita putar tombol power dari angka 0 ke angka 1 Jika menginginkan angin kecil Jika menginginkan angin sedang kita putar tombol power Dan angka 1 ke angka 2 jika menginginkan angin kencang kita putar tombol power dari angka 2 ke angka 3 jika menginginkan kipas anginnya mati kita putar tombol power dari angka 3 ke angka 0 Sekian dari saya menyampaikan cara menggunakan kipas angin Tapi ingat kipas angin berbahaya Sebaiknya kita harus didampingi orang dewasa atau orang tua Terima kasih dan sampai jumpa